die in my life part 4 Nah, di video kali ini Sebelum beran Mada berangkat untuk check up Nanti jam 8 Jadi Mada udah bangun Karena lagi PMS Jadi bangunnya agak telat Sekitar jam 5an Nah, ini beres-beres rumah dulu Terus mau bikin sarapan juga Mau ngurusin anak-anak dulu Karena kakak Dava sudah mulai sekolah secara online Jadi semuanya harus di Siapkan untuk mereka sebelum ditinggal Jadi nanti uh Mada diantar ke rumah sakit Sama Pak Su Dan ngajak Dek Rajan aja Untuk Mas Fatih sama kakak Dava Tinggal di rumah Karena um, di rumah sakit kan gak boleh bawa Anak-anak dan Dek Rajan juga nanti bakal di mobil aja Sama Pak Su paling Pak Su cuma daftarin Kalau udah uh, Mada tinggal check up Jadi hari ini lumayan panjang uh, Deadline nya Mada Jadi check up dulu Untuk paginya terus Nanti setelah check up kan hasilnya nggak langsung keluar jadi sore jam 6 disuruh balik lagi untuk langsung ketemu dokternya Dan e, menceritakan hasil check upnya kayak gitu terus kita juga menyampaikan keluhan oh ya e, buat para Sahabat, jadi Mada itu lagi sakit, udah tiga minggu ini. Untuk sementara sih sakitnya e, karena asam lambung, terus sama ISK, ISK itu infeksi saluran kemih yang udah parah sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah ini sudah membaik, sudah mendingan. E, namanya kita ibu rumah tangga ya, kadang nahan kencing buat kerjaan. Apalagi kalau udah rebahan itu males banget. Nah ya. ini lanjut Mada uh, untuk bersihin halaman dulu Karena uh, beberapa hari ini memang anginnya kenceng banget Kayak musim gugur ya Jadi pohon-pohon itu semuanya pada mengering, terus pada berganti setiap hari dedaunannya, jadi memang harus rajin disapu, terus ini dibantu juga sama Pak Su karena dia juga mau nyuci mobil sebelum mobilnya dipakai buat nganter mada terima kasih Pak Su yang baik, oh iya belum nanya nih kabar kalian apa kabar, semoga baik-baik aja ya sahabat, semoga selalu dalam lindungan Allah dan buat kalian yang baru gabung, selamat datang di channelnya Mada. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, loh. Dukung terus ya konten-konten Mada. Semoga kedepannya Mada lebih baik lagi. Terima kasih udah hadir di konten-konten Mada. Jangan lupa aktifin kode loncengnya, like, share, dan komen yang mendukung ya. Nah, ini lanjut, Mada mau ngepel. Jadi anak-anak udah pada bangun, udah pada uh, ya main-main sebentar lah sebelum menerima pembelajaran. Nah itu Dek rajan orangnya mageran, jadi hobinya tuh nonton YouTube dia. Kalau nya nggak diteriakin mamanya nggak marah-marah dulu dia nggak keluar tapi nggak apa-apa. Untuk kali ini mada bebasin aja karena uh, harinya juga mendung. Jadi seharian ini dari pagi sampai nanti malam. Itu hujan deras gitu Jadi ini kita pel dulu Lantainya biar bersih Biar juga nanti ditinggalkan Udah wangi udah rapi Anak-anak juga belajarnya nanti juga Enak gitu kan Jadi nggak eh, kepikiran lagi sama Pekerjaan rumah gitu Oke okay, ditonton ya Sampai habis jangan di skip Semoga ini menjadi Inspirasi buat kalian Yang mageran karena membersihkan rumah itu Wajib banget ya Nah ini kita lanjut, karena anak-anak udah pada bangun, jadi kita lanjut beresin kamar. Biar pas ditinggal kamarnya udah rapi, udah wangi, udah bersih, udah terhindar dari berbagai macam debu ya. Ditonton aja ya sahabat. Nah ini kita lanjut Nyiapin baju anak-anak yang mau dipakai hari ini Buat kakak Dafa itu pakai seragam batik warna oranye Karena hari ini dia daring lagi ya Jadi setiap daring itu memakai baju sekolah sesuai harinya Jadi Mada um, siapin satu persatu Supaya mereka eh um, nggak bingung lagi untuk cari bajunya ada iklannya juga karena dek rajan ngajak mau kencing minta bukain celananya nah ini kita cari bajunya dek fati juga kita siapin semua supaya enak supaya nggak makme -mak -mak, mak mak lagi kita ambil baju dek rajan juga yang mau dipakai untuk ngetar madah hari ini Kalian jangan lupa ya Untuk selalu membereskan kamar Tuh lihat cucian Mada Sudah menumpuk Tapi mungkin besok Baru Mada akan eksekusi Nah ini iklan lagi dia minta Pakai celana Ini nyari bajunya Mas Fatih Nah udah disiapkan setelah ini Mada juga nyiapkan baju Mada yang mau dipakai untuk check up ke rumah sakit ya kita temanya hari ini hitam putih nyari jilbabnya juga yang hitam karena netral ya gitu ditonton aja ya sahabat Sebelum berangkat dan sebelum siap-siap Mada juga nyiapin semua sarapan Jadi ini Mada bikin telur yang dicampur sama tentol Yang didorek barengan gitu Terus bareng tahu juga Makin uh, teh juga Jangan lupa sarapan ya biar kuat menghadapi kenyataan hidup ini <laughs> Apalagi melihat kenyataan bahwa dia sudah bersama yang lain Asik Nggak <laughs> apa-apa ya karena memang kalau -nya bukan jodoh itu memang susah Jadi uh, saat kita tidak berjodoh dengan dia Jangan berpikiran uh, bahwa dunia ini jahat atau dunia ini kejam Tapi sesungguhnya itu adalah kebaikan Allah yang Membuat kita terhindar Dari orang-orang yang tidak baik Bukan karena dia tidak baik ya Tapi mungkin Belum pas aja sama diri kita Aduh ngomongin apa sih Ya kan Nah ini kita lanjut buat bikin teh Gulanya dikit aja Gak perlu banyak-banyak karena Kalau kita udah minum teh itu Apa namanya ngelihat muka pada aja Pasu aja udah manis Gitu ya kan ya beginilah jadi seorang ibu rumah tangga anak tiga ya kan jadi memang kita benar-benar harus bisa um, walaupun kita lagi sakit tetap harus bisa menjaga uh, kebugaran tubuh harus menjaga emosi jadi kalau suami sakit kan dia benar-benar istirahat ya benar-benar ada yang memperhatikan coba kalau kita yang sakit kita harus tetap strong gitu kita tetap tetap Harus bisa menjaga kedamaian rumah ini Tetap harus bisa ngurus anak-anak Karena pada dasarnya menjadi ibu rumah tangga itu adalah ujian sepanjang masa uh, Dia itu harus belajar setiap hari Pokoknya gak bakal lulus 24 jam Dia bakal lulus Kalau dia sudah tiada di dunia ini ya Tapi untuk ibu-ibu hebat Di luar sana Semoga kita menjadi ibu-ibu Yang luar biasa Ibu-ibu yang selalu uh, Menjaga marwah keluarganya Mengangkat derajat suaminya Dan menjadi istri-istri yang solehah Gak apa-apa semoga Lelah kita menjadi Lilah ya uh, Semoga ini kita lakukan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Untuk surga kita nanti Tenang aja Kita bakal mendapatkan surga terbaik Di sisi Allah Nah ini Mada udah mau berangkat Udah siap-siap Jadi sebelum berangkat Mada pamitan dulu sama Mas Fati, Sama Kakak Dafa. Uh, terus ngasih pesan mereka supaya di rumah baik-baik, nggak -baik, boleh bukain pintu selain uh, orang yang dikenal gitu. Nah ini udah berangkat. Ini jalan menuju ke jalan raya ya. Jadi memang jalan di komplek made itu luar biasa. Masih ya seperti inilah belum merata ya ke anunya nah ini kita udah nyampe uh, deket kantornya Pak Su, Pak Su mau mampir ke kantor dulu karena lupa bawa handset, nah, jadi di sini ngambil handset dulu, hujannya deras banget. Terus, kita lanjut menuju rumah sakit ini. Lumayan jauh ya, rumah sakitnya dari rumahnya Mada itu. Ujung sama ujung, kalau rumah Mada itu arah ke Banjarmasin, kalau rumah sakitnya itu arah ke Sampit Pangkalan Bun gitu. Nyanyi-nyanyi hujan, nah ini eh, hujan. Pokoknya sepanjang jalan, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah, kita diberi keberkahan sama Allah. Karena hujan itu adalah berkah yang tiada tara ah, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah sakitnya. Jadi uh, Mada kemarin itu milih rumah sakitnya di Pambelum Hospital karena kemarin di Doris nggak berani karena di Doris kan memang terlalu banyak pasien COVID ya dan terlalu panjang antriannya dan berdesak-desakan. Jadi Mada milih di sini nggak apa, apa jauh tapi di sini enak. Hmm, profesional kerjanya bagus, pelayanannya juga bagus sekali. Terus, dokternya ramah banget, baik banget. Nah, ini adalah lorong saksi sebagai perjuangan Mada untuk sehat, untuk sembuh. Ini malam harinya, Mada balik lagi ke sini. Ini lagi nunggu antrian sebelum uh, USG dan check up bersama dokternya, menunggu hasilnya juga. Nah ini uh, di lorong poli 108 Nah yang ke arah sana itu adalah ICU gitu Nah ini Mada sudah selesai semuanya Sekarang lagi nunggu obat Alhamdulillah uh, antriannya nggak panjang karena malam ini lumayan sepi pasiennya Biasanya panjang Nah ini kami udah menuju pulang uh, Hujannya udah agak reda Cuman gerimis-gerimis aja gitu kan tapi masih dalam suasana yang PPKM ya. Jadi sepi jalanan itu udah kayak jam 10 malam padahal masih sekitar jam 8-an, setengah 9-an gitu. Enggak nyampe sih jam 8-an lah. Tapi suasananya udah sepi banget Kayak jam 10 malam gitu Karena mungkin lagi PPKM ya Jadi e, memang dibatasi untuk keluar rumah Dan para pedagang pun juga di pinggir-pinggir udah gak ada Nah ini pemada mampir dulu di kompleks sebelah Untuk belanja sayur, makanan kucing, sama beli sapu lidi Dan kebetulan di sini tuh setiap malam Kamis Itu ada yang namanya pasar malam Jadi enak gitu Nah ini Mades um, sekalian cari-cari sayur buat besok biar nggak bingung lagi mau masak apa besoknya gitu. Tapi ternyata udah pada sepi ya, udah pada pulang. Tapi alhamdulillah dapatlah sayur sop-sopan buat besok Ngesop sama dicampur sama tulangan-tulangan ayam. Jadi ini direkam sama Pak Su. Terima kasih Pak Su. Nah ini udah selesai Buat beli sapu sama Makanan kucingnya Terus Mada langsung Menuju ke tukang sayur Buat beli sayurnya Ya beginilah kondisi uh, Dekat kompleknya Mada Jadi ini sebelahan ya sama kompleknya Mada Ini komplek Kalibata Kalau tempatnya Mada itu komplek Kampung Penyang Nah Jadi udah selesai Ini suasananya pada banyak yang udah pulang Alhamdulillah, ini udah nyampe di rumah, udah selesai semuanya, dan hasilnya alhamdulillah baik. Cuma memang harus istirahat, harus minum obat lagi, dan kalau tidak ada kendala lagi, minggu depan nada udah nggak kontrol lagi. Tapi kalau masih ada nyeri, itu masih kontrol lagi. Ya, terima kasih buat kalian yang udah mengikuti Mada seharian ini Jangan lupa ya yang baru gabung Untuk subscribe channel Mada Jangan lupa aktifin kode loncengnya Supaya kalian dapat notifikasi saat Mada punya video baru Dan kalian yang pertama akan tahu video-video Mada terbaru Dan jangan lupa yang udah eh, mengikuti Mada Like-nya, share, dan komen di bawah ini yang mendukung Thanks for watching Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Dah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.